Kucing Simrik adalah salah satu ras kucing yang berasal dari pulau Isle of Man di Laut Irlandia. Simrik adalah jenis kucing yang unik dan menarik perhatian karena tidak memiliki ekor atau memiliki ekor yang sangat pendek. Sejarah Kucing Simrik Kucing Simrik pertama kali dikembangkan di Isle of Man pada abad ke-18 Tetapi belum jelas bagaimana ras ini benar-benar terbentuk Beberapa ahli percaya bahwa kucing ini adalah hasil persilangan antara kucing mang Ras kucing yang juga berasal dari Isle of Man Dengan kucing yang memiliki ekor normal Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Simrik muncul secara alami di Isle of Man Tanpa campur tangan manusia Sifat dan karakteristik kucing Simrik kucing simrik memiliki tubuh yang kompak dan otot yang kuat mereka memiliki kepala bulat dengan pipi yang besar dan mata besar dan bundar warna mata kucing simrik bervariasi dari hijau, emas, hingga coklat kucing simrik memiliki bulu yang lebat dan halus dan seringkali memiliki pola dan warna yang beragam meskipun mereka tidak memiliki ekor atau ekor yang sangat pendek simrik tetap lincah dan aktif kucing simrik sangat pintar dan cerdas mereka suka bermain dan memiliki energi yang tinggi, tetapi mereka juga bisa tenang dan suka duduk di pangkuan pemiliknya. Mereka sangat dekat dengan pemiliknya dan bisa menjadi kucing yang setia dan penuh kasih sayang. Selain itu, Simrik juga dikenal sebagai kucing yang ramah terhadap anak-anak dan hewan peliharaan lain. Perawatan Kucing Simrik Kucing Simrik membutuhkan perawatan yang relatif mudah karena bulu mereka yang pendek dan tebal. Meskipun demikian, mereka tetap membutuhkan perawatan rutin seperti menyisir bulu mereka setiap beberapa hari untuk mencegah rambut kusut dan menjaga kebersihan bulu mereka. Selain itu, pemilik harus memeriksa telinga, mata, dan kuku kucing secara teratur untuk menjaga kesehatan mereka. Kesimpulan, kucing simrik adalah kucing yang menarik dan unik karena ekor mereka yang sangat pendek atau bahkan tidak ada sama sekali. Mereka sangat cerdas dan penuh kasih sayang terhadap pemiliknya. Meskipun perawatan mereka relatif mudah, pemilik masih harus memerhatikan kesehatan dan kebersihan kucing secara teratur. Jika Anda mencari kucing yang setia dan aktif, kucing simrik bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Meskipun kucing simrik tidak terlalu populer dibandingkan dengan ras kucing lainnya, namun mereka memiliki penggemar yang setia dan semakin banyak orang yang tertarik untuk memelihara kucing simrik karena sifat dan karakteristiknya yang unik. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk memelihara kucing simrik. Seperti halnya dengan semua ras kucing, kucing simrik juga rentan terhadap penyakit tertentu, seperti obesitas dan masalah kesehatan yang terkait dengan tulang belakang dan ekor mereka yang pendek. Selain itu, beberapa orang juga memiliki kekhawatiran tentang etika pemeliharaan kucing simrik. Beberapa organisasi hak hewan telah mengkritik pemeliharaan kucing mang dan simrik karena terkait dengan masalah genetika yang mungkin menyebabkan masalah kesehatan pada kucing. Namun, beberapa penggemar ras kucing ini menolak klaim tersebut dan mengatakan bahwa kucing simrik sehat dan bahagia seperti kucing lainnya. Secara keseluruhan, kucing simrik adalah pilihan yang menarik untuk dipertimbangkan bagi mereka yang mencari kucing dengan karakteristik unik dan penuh kasih sayang. Namun, sebelum memutuskan untuk memelihara kucing simrik, pastikan Anda telah memahami perawatan yang diperlukan dan menemukan sumber informasi yang dapat dipercaya untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat.